Ujian malam kepada hati kudus Yesus Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus Amin Oh hati kudus Yesus yang ilahi Ku beri salam akhir malam hari ini keadaan luka cintamu dan suci Dan kuletakkan letakkan suka dukaku hari ini Oh hati kudus Yesus yang penuh cinta, sejak pagi ku serahkan bebanku seharian ini. Tak percuma ku berharap kepadamu. Engkau telah memberikan karuniamu yang berlimpah kepadaku. Terimalah syukurku untuk kebaikanmu. Engkau bersabda selalu di sisiku untuk membimbingku. Lindungilah aku pada malam ini dengan perantaran malaikatmu. Oh hati ilahi, ku sesali segala dosaku dengan segenap hati. Ampunilah aku, baruilah aku dengan cintamu di dalam diriku. Ya hati Yesus, kepadamu kuserahkan siapa saja yang bersaja kepadaku. Semoga engkau pun berkenan melindungi jiwa raga setiap orang yang kukasihi. Dalam luka hatimu yang terkudus, aku mau beristirahat dengan aman dan tentram. Semoga luka hatimu terbuka bagaikan pintu surga di akhir hidupku. Bapa kami yang ada di surga,